Yang diwajibkan untuk dicari Agama Sama akhlaknya Kalau agamanya Kurang seorang istri didik Dia untuk menjadi orang yang taat Ibadah dan paham betul masalah agama Ini main comot-comot aja lu Ketemu di jalan neng. Where are you? Orang cikijing Nanyanya kan begitu lihat dulu keluarganya tahu agama atau enggak paham enggak dengan agama belum dapat keturunan baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut jangan putus ya jangan putus babe. waktunya kapan bebas pokoknya satu hari 41 kali yang perempuan banyakin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi Min sururi anfusina Wa min sayyatina amalina Man yahtillah Fa na'udhu dhillanahu Wa man yudhlil Fa na'adiyalah Ash'adu an la ilaha Inna Allah waqtahu la Wa ash'adu anna Muhammadin amduhu Wa rasuluhu La nabiya Allahuumma sally wa wa barik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Di ceramahnya kali ini beliau akan menjelaskan tentang empat kriteria dalam mencari pasangan hidup serta harus bagaimana kita melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kalau kita ngebangun rumah Harus ada lahannya, betul? Betul nggak? Bangun rumah tangga sama kayak orang ngebangun rumah ada dulu lahannya Ada calon prianya Ada calon pengantin Wanitanya Jangan pria sama pria Itu namanya jeruk makan mm -mm. Mana ada ayam jago sama ayam jago Kawin keluar telur Betul Sekarang zamannya kan lagi begitu babe. Ya ini zaman udah gila Perempuan sama perempuan Laki sama peran laki Naudzubillahimin Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah Amin ya Rabbah Ada yang nikmat kenapa nyari yang gak nikmat sih Ada yang bisa halal kenapa harus selalu ada yang haramnya Di dalam rumah tangga wajib juga sama Kayak kita ngebangun rumah siapin dulu lahannya Setelah lahannya yang kedua apa Siapin pasirnya Siapin batuknya Siapin besinya Siapin juga semennya Siapin juga batu-batanya Untuk apa? Untuk rumah ini jadi satu yang dipandang ini Kokoh bentuknya rumah Di dalam pembangunan rumah Habib nggak jadi ngomongin rumah sih Habib kontraktor Bukan mantan tukang Orang kalau mau ngebangun rumah yang digali apanya dulu? Apanya dulu? Lahannya dulu Lahannya gali Bongkar congkel yang dalam sesuai dengan kebutuhan topangan rumah. Di dalam pernikahan juga harus ada ngegali cari. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadith, ini buat laki-laki. Oi. Oi, laki, banyak gak? Oh banyak kirain -kira enggak ada sini perempuan sono perempuan sini perempuan aing dijegat. Jadi ngomong salah sedikit masalah tentang perempuan bisa di demo Wahai laki-laki. Wahai laki-laki. Kalau nyari perempuan kata nabi yang pertama lihat dulu wajahnya. Oi. Mukanya hidungnya miring apa enggak. wajahnya dulu, kenapa si kok wajah dulu? Iya lihat untuk memperbaiki keturunan. Tak kali, pesek ketemu pesek. Anaknya kayak tutup pulpen Tadi habib, habib Bagir bilang ya, bukan nggak ada yang nggak mancung, nggak ada semuanya mancung, cuman bahasanya aja diganti. Mancung yang tertunda memperbaiki keturunan itu yang diajarkan oleh nabi. Yang kedua lihat ini. Yang kedua hartanya kata nabi. Kalau nggak percaya tanya aja kiai. Betul enggak, Kyai? Betul nggak? Habis lihat wajahnya, lihat hartanya, betul kan ya? Kiai mah takut ngomongnya. Iya, iya, iya. <laughs> hartanya kenapa? Lihat harta ini untuk apa? Untuk sama-sama ngebangun -sama rumah tangga ini Enggak serba kekurangan Kadang perempuan baru dipinjam dikit uangnya lagi tiap hari Boleh dipinjemin nggak? Boleh yang ambil aja uangnya Pakai aja dulu yang Bayarnya berapa kali? Tiga kali aja yang pagi, siang, malam Suruh bayarnya tuh hari juga Pagi bayar, siang bayar tiga tiga kali pembayaran dikejar betul-betul bu. bu ibu ibu sare tahu Siti khadijah bu tahu Siti Khadijah tahu di mana lu sok tahu lu hidup di zamannya kagak pernah dengar ceritanya. Siti Khadijah kaya enggak? 70% tanah Mekah milik Siti Khadijah. 70%. Saudagar yang paling kaya siapa? Siti Khadijah. Dipinangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilamar, Bu. Hoi. Nabi dilamar Sampai akhirnya harta Si Khadijah habis Buat siapa? Buat siapa? Suami Nabi suaminya bukan Buat apa? Jalan dakwahnya lancar Kira-kira bapak istri ada yang begitu enggak pak? Modal beak Yang tuh gelang dong yang pinjam yang buat modal yang dikasih nggak pak Enggak kawin lagi pak kasih bu yang jelas modalnya kelihatan betul dagangannya yang ketiga apa kata nabi ngelihat perempuan itu setelah wajahnya hartanya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 Dia akhlaknya, akhlaknya si perempuan. Kalau duitnya nggak ada, harta nggak punya, muka nggak nggak cantik juga kurang lah. Bukan nggak cantik, kurang. Aku ngomong salah ah. lagi, keluarganya nggak kenal agama, kurang paham masalah agama. Yang penting kedua ini, yang penting dua daripada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 Betul enggak? Bu. Ibu Ibu Gue gedek banget sama perempuan Gue gedek-gedek Tau gedek Tau gedek enggak? Empat Kenapa? Perempuan sekarang mah enggak tahu malu Bilang berakhlak gimana mau akhlak? Amal laki ngotot-ngotot Kalau ngomong Kalau ngomong nadanya tinggi-tinggi Kadia, oh. Kabur lembut, perempuan itu diciptain kan lembut. Ah, sayang, Kadia sayang. Ya Allah, ah, enak nggak dengarnya? Ah? Hati mah bunga, nggak dengar begitu tuh. Kalau ini ada di dalam rumah tangga dengan kelembutannya, ini pondasinya kokoh. Setelah agama imannya tuh dilihat, kenapa pendidikan pertama seorang anak ada pada orang tua perempuan? Kenapa agamanya yang dicari? Agar dia bisa mendidik, makanya ibu, bapak kalau punya anak, awalin dia itu ngajarin, kenalin Allah, kenalin Nabi, baca bismillahirrahmanirrahim, diajarin, alhamdulillah diajar, diajarin. Al-Fatihahnya diajarin, kenapa? Ini poin-poin penting. Al-Fatihah anak bisa diajarin karena orang tua, insya Allah ini anak dewasa, setiap kali dia sholat baca Al-Fatihah, pahalanya kita dapat. Ini anak mau makan, bismillahirrahmanirrahim, pahalanya orang tua dapat. Tapi ingat juga, wahai laki-laki, laki-laki itu disebut banyak di dalam Al-Quran, untuk banyak berbincang dengan anak, nanti kita bahas. Kalau iman sudah kokoh, rumah-rumah. Kalau pondasinya kokoh, kira-kira ditiup angin rubuh. apa enggak, jangankan angin, digoyang sama satu kampung, enggak bakal rubuh. Tapi kalau pondasinya lemah, semennya diganti tepung. Ya, yeah. dicenderin bebek juga rubuh. Betul-betul hanya keimanan di dalam rumah tangga penting dikit-dikit jangan cuma masalah uang dalam rumah tangga ada uang adek sayang, nggak ada uang adek lo begitu tuh dikit-dikit uang dikit-dikit uang, kalau mau duit mah sayang banget sama suami ibu yang sehat ayam udah emang Ih, iya gue pengen cita yang begitu tuh Giliran mau minta duit, lembutnya luar biasa. Bapak sih udah tahu, hmm, apa? Duit. <laughs> Kalau udah urusan duit mah lembut banget perempuan. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sini mah solehah, ahli sorga semuanya. Tapi bohong. <laughs> Amin ya Rabbi. Amin mau jadi istri soleha bu mau nggak? mau jadi istri soleha mimpi sama laki hitung-hitungan ngomong lotot nada tinggi udah gitu merintah-merintah ambilin cair itu istri <guluh> coba ak, kurang kenceng lo ak. Tuh, suami siapa itu yang begitu tuh? tuh. Itu ceritanya hatinya tuh yang bicara. Curcol. Curhat colongan ya. Sabar A, ah. sabar. Bentar lagi juga pae. Sampai mana, mana tadi tuh? Sampai mana tadi? Ngapa A? Tidak boleh Setiap apa yang telah diberikan Sama suami Ikhlas Kenapa Allah bakal ganti rezeki yang berkah Nanti di Yomil Qiyamah Saya kan butuhnya sekarang Bukan kiamah. Lah, Kita butuh rezeki dunia rezeki akhirat butuh apa enggak Makanya kita tuh hidup Segini-gini aja Segini aja Banyak kufurnya Dikasih sedikit kurang aja dikasih banyak lupa makanya kita hidup begini-begini aja tapi tahagetan bini mah nikmat jadi orang yang cukup mah Alhamdulillah pintu ngablak nggak khawatir rampok masuk orang kaya kuyang dia mau tidur pusing CCTV kanan kiri depan belakang security dua belakang dua depan betul nggak Tidur harus pakai kasur yang nyenyak ya, a -a. Tidur di karpet aja pules, Ngileran lagi Syukur Ini pondasi syukur bagaimana dalam rumah tangga? Iman Gak mungkin rumah tangga sok. Yang namanya di dalam rumah tangga Suami istri akan syukur Kalau nggak didasarin iman Tadi Habib Bagir kan dengar Dengar dari Habib Bagir Bawa istri mau makan nasi sama garam kek, terserah Tiap hari makan nasi sama garam, darah tinggi, Bib Nggak iyalah, garam mulu <laughs> Nggak usah yang garam aa ngasih duit seratus 100.000, A Nasi duit 100 seratus 100.000, tiap hari Tempe goreng, besok tempe orek Besoknya lagi, sayur tempe <laughs> Besoknya lagi, kari tempe <laughs> Tempe mulu tiap hari, darah tinggi juga Nah seratus ribu awet banget tempe mulu. Coba tuh lihat, Begitu keluarkan kan kedelai. Betul A. Jangan kelewatan juga Bu. Abis kalau beli tempe. Kembalian dia lebih banyak. Babe. Lumayan buat beli lipstik. Gede banget Bu. Tuh yang saya bikin gedek sama perempuan. tuh. Tapi ingat A ya. Pria juga enggak boleh ngomong yang jelek-jelek sama wanita. Perempuan itu diibaratkan cermin. Tahu cermin? Kaca. Tahu kan? Makanya coba lihat. Perempuan kalau habis ketemu kaca, nggak hmm, mau selesai. Buduh! Selesai mandi pakai jilbab, kaca. yang ketawanya kencang dia begitu udah bener nih, udah bener dibuka lagi betul apa enggak? betul apa enggak? jilbabnya dibikin mancing kalau saya kan niup ke atas nggak bisa kalingan hidung yang pesek lega <laughs> itu ibarat cari min'ak bisa ya bib? emang keluar nih habis ngaca nih udah dandang ngaca la begitu keluar di meja makan ada kaca masih ngaca tuh di meja makan? betul gak? betul gak? emang begitu ah perempuan mah udah selesai sarapan udah nih udah habis cuci tangan Mulutnya dielak, habis minum taruh lagi. Begitu keluar pintu rumah ke jendela, ngaca lagi aja di jendela itu. Betul. Padahal bukan cermin, kaca. cuman bayang-bayangan doang, masih sempet ngaca. Udah nih, udah sampai ujung motor, pakai helm. Sepian dibalikin betul Selesai jalan begitu jalan sepian mah buat ngelihat ke belakang neng, Lu sepian lu tatap muka lu pantasan sen kiri lu belok kanan, <laughs> perempuan begitu tuh suka nikung laki-laki. Gue paling gedek kalau naik mobil depan gue perempuan gak <tuk> beres sudah sendiri belok kanannya gak pakai permisi kakak tuh kehebatan perempuan kenapa karena spionnya ke muka turun sampai tempat buka helm ngaca lagi ngelapin tuh kerudungan yang tadi mancung terus kuncung <laughs> betul nggak bu itu wanita bib kenapa sih wanita itu diibaratkan cermin kita semua insya Allah tahu cermin itu mulus, nggak ada cacat betul. Tapi kalau cermin itu utuh, kita ambil batu kita lempar pecah nggak? Pecah nggak? Saat pecahnya cermin kita susun lagi bisa bangga? Bisa. Pakai lem, di puzzle bisa? Emang aja lu pelit beli agi aja cerminnya pakai disusun, dipecahin, disusun rapi, serapi apapun tetap sudah nggak indah seperti yang awalnya. A, jika laki-laki sudah membuat hancur hati wanita, maka dia pasti akan memaafkan, tapi tidak seperti yang dulu. Pokoknya iman di dalam rumah tangga itu penting Jadi setiap apa yang dilakukan itu wajib Semuanya bersandar kepada Allah Suami jalan kerja, istri sholat duha Coba istri sekarang mana suami berangkat kerja Lagi nyapuk main tiktok Betul enggak? Sempatnya itu sekarang lagi pada rapi Pada pakai jilbab rapet-rapet Masya Allah Besok nyapu depan rumah, jilbab au kemana? Bu, bu, wahai para wanita, satu helai rambut kalian. Jika dilihat dipandang oleh yang bukan mahram, empat laki-laki akan kalian masukkan ke dalam neraka jahannam. Yang pertama, ayahnya, ayahnya pasti akan diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Yang kedua, pamannya. Aman laki-laki, adik atau kakak dari ayah atau ibunya. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahat. Yang kedua, yang ketiga, siapa? Anak laki-lakinya. Yang keempat, ini, hati-hati, suaminya akan dimasukkan ke dalam neraka jahat. Pakai kerudungnya, Bu. Pakai sekalipun ibunya, Bu. Bib, rumah saya enggak ada laki-laki lewat, masih tenang-tenang aja. di rumah saya di dalam gang. Emang tanah bukan makhluknya Allah, emang angin bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah. Besoknya, Bu, pakai kerudungannya. Ya, ya. hahaha. -ha -ha -ha Gue lagi nasihatin ini, ya. Kerudungnya dipakai, emang berat pakai kerudung? Berat enggak? Daripada saya suruh pakai helm, pilih mana? Pakai kerudungnya tetap cantik kok walaupun belum mandi, kata suami kalau buat gua enggak demek-demek aja. Tadi kan Habib juga, tadi Habib Bagir bilang manjain mata suami. oi Oi. Dandan -dan apa sih buat suami? pernah nggak sih dandan buat suami? nggak pernah. yang segar sonono. A, pernah nggak sana, no. ah, pernah gak istri niat dandan buat suami? liar aing liar. kondangannya kapan A? Ah? dandannya kapan dandannya? kondangan doang sama ke pasar. Betul ya? <San> Betul, A. Ah. Kalau mau tidur gimana? <San> Salah ngundang lu. Ngundang saya, di biasanya orang kalau ngundang saya rumah tangga retak. Bu. Bu. Bib, saya kan umur udah 50, Bu. Kecantikan itu alami di saat umur kita sudah senja. 50 tahun pakai lipstik Suami pulang capek juga ditaruh Bu di pagar. Nggak bakal tuh capek dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa ngeliat istri dan dan hati senang bukan main? Ya Allah, istri saya dan dan buat saya. Sambut suami pakai senyuman Bu. Nih ntar nih, nih. Lu, aduh, istri sekarang mah senyum susah banget sama laki. Ih ya Allah kayak musuh. Senyum, ngapa senyum? Nih, ntar nih nih, nih pulang dari sini nih ya nih pulang dari sini. Tar begitu pulang sambil pegang tangan Ayang, Ayah. Senyum. Mau tidur, madepin muka Ayang, madepin madepin. Ayang. Punya bini monyong mulu. Gua mah tuker mangkok yang begitu. benar nggak uh. senyum ya mulai ini malam nih ntar pulang jalan senyum mau tidur senyum bangun tidur ayang kopinya udah datang makan siang sediain makan sambil duduk ngobrol sambil pandangin suami tetap pulang kerja suami ngeliat kita Insya Allah malamnya ibu dibawa, datang ke rumah sakit <tuk> Lah orang tiap hari kagak pernah senyum, tiba-tiba senyum Ini <tuk> bini saya kesambet apa? <tuk> ibu bapak yang dirahmati Allah Senyum Rumah tangga itu senyum Bini, oh Allah, baru pengantin baru nih ayah, ya. Bu, maaf ya Bu Laki juga kelewatan Bu Saya jujur <tuk> Gue geli gue, sumpah, laki kalau lagi bininya kesandung nih hari hari baru baru pengantin. Ih, ayam hati hati, itu batu tahu, ini batu emang nih songong, ditendang matunya, batunya, nih istrinya. Coba kalau udah jalan setahun dua tahun punya anak satu sambil gendong kesandung dikit mata lu di mana? Beda lagi gosakannya. Nabi ini paling cinta umatnya itu banyak dia kiamat Nabi paling senang ini yang Nabi tungguin banyak produksi anak yang banyak nih buat perempuan juga nih punya anak satu ntar dulu a ah, dua tahun lagi ah lah target anak dipijit dipindah-pindah baru nih baru kelahiran di udah hamil lagi emang tugasnya perempuan hamil tugasnya perempuan Laki-laki nanam saham, lah emang begitu kan? Gak ada suami, ya udah kalau kamu nggak hamil biar aku aja yang hamil. Gak ada tugasnya perempuan itu menjaga saham suami sampai sembilan bulan sepuluh hari. Bit, tapi nggak tiap tahun juga, bet. Lah kalau memang itu rezeki dari Allah mau diapain? Alhamdulillah coba kebayang orang yang udah nikah tahunan belum begini hari belum dapat keturunan alhamdulillah kayaknya gue salah nih siapa uh -huh, tiap tahun insyaallah Ustaz, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh yang soleha coba lihat orang yang punya anak banyak Alhamdulillah, itu apa? Itu salah satu hadiah dari Allah yang terbaik. Ustaz, itu dari kamu. Masya Allah, doain ibu, mana Ustaz istrinya? Ustaz, baca salawat nariyah. Uh, Ustazah, baca salawat nariyah. 41 kali selama 40 hari berturut-turut Jangan putus Jangan putus insya Allah mudah-mudahan dikasih jodoh Dikasih jodoh rezeki anak yang soleh-soleh. Ya, Ini ijazahnya buat semua ya, Ini buat semua ijazahnya salawat nariyah yang belum dapat keturunan Baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut jangan putus Ya, jangan putus bib Waktunya kapan bebas Pokoknya satu hari 41 Gadi. Yang perempuan banyakin sayur toge <tuk> Ini urusan dokter Tadi kan urusan akhirat Sekarang dokter kata Wah elah bikin emosi aja <tuk> Yang perempuan banyakin makan sayur Tadi nggak mau sekarang lu sebut Yang pelaki-laki Banyakin makan burung merpati Tahu burung merpati kan? Burung darah. Set makan burung darah. Dimakan jangan dikulum, apalagi dikelupakin jangan. <tuh> kan? Ya Insya Allah cepat-cepat dapat keturunan yang saleh saleha. Amin. Ya Rabba. Kurang lebihnya Mohon dibukakan. Bismi ya sulas Llahu Aalikum. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Subhanakallahumma wafihamdika wa atubi Terima kasih telah menyimak video dari ceramahnya beliau. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Dan kita bisa lebih baik lagi dalam membina rumah tangga. Semoga ceramah yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.